adalah sebuah negara di Asia Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Tiongkok yakni berjumlah lebih dari satu miliar jiwa dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. India adalah rumah bagi berbagai spesies ikan yang beragam dan unik. Mereka termasuk ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut di berbagai daerah seperti Bengal, Laut Arab dan Samudra Hindia Ikan air tawar terdiri dari sekitar 940 spesies yang merupakan sekitar 38% dari total fauna ikan India Salah satu ikan yang melekat dengan negara India adalah ikan cana Ya, India memang dikenal sebagai surganya ikan cana Nah, pada video kali ini nih, Mimin ingin mengajak kalian untuk mengenal jenis-jenis cana yang berasal dari India. Namun sebelum ke informasinya, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih info-info menarik seputar ikan dari Mimin. Berikut jenis ikan cana asal India bagian 1. 1. Cana Andrau Chana Andrao merupakan ikan asli dari Sungai Brahmaputra, India. Pertama kali ditemukan pada tahun 2013 oleh Ralph Brits. Habitat aslinya hidup di perairan dengan arus yang kecil, rawa-rawa dan danau. Ukuran Chana Andrao hanya dapat tumbuh sekitar 15 hingga 20 cm. Jadi cocok untuk dijadikan peliharaan di akuarium rumah. Ciri khas Chana Andrao memiliki warna tubuh yang gelap dan terdapat sirip merah. Namun pada siripnya berwarna biru terang yang membedakannya dengan cana amphibius. 2. Cana Auranti Cana Auranti makulata termasuk ikan cana yang paling dicari di Indonesia. Karena corak warnanya yang menarik. Cana Auranti makulata berasal dari sungai Brahmaputra di utara India. Nama lokal dari ikan ini adalah naga ceng. Ukuran cana auranti maculata dapat tumbuh hingga ukuran 40 cm Habitat ikan ini memiliki iklim hutan hujan tropis dengan intensitas hujan yang lebat Kelembapan yang tinggi dengan suhu yang cukup tinggi ketika musim panas atau kemarau Ciri khas ikan cana auranti maculata memiliki warna kecoklatan dengan kombinasi garis vertikal berwarna oranye Ada juga yang memiliki corak warna kekuningan dan ciri berikutnya ditandai dengan banyaknya spot berwarna oranye atau putih. Di bagian siripnya terdapat kombinasi berwarna hitam dan biru. 3. Cana Barsa Cana Barsa atau Barsa Snackhead termasuk ikan yang langka. Cana Barsa merupakan ikan endemik sungai Brahmaputra, Timur Laut India, dan Bangladesh. Sebutan lokal untuk Barsa Snackhead adalah Cenggaraka atau Garaka Ceng. Barca hat merupakan ikan cana yang memiliki ukuran besar. Ukuran maksimal cana barca dapat mencapai 105 cm. chana barca menjadi salah satu ikan cana yang termahal dan paling dicari oleh para pecinta ikan predator hias karena warnanya yang sangat menarik. Ciri Hachana Barsha memiliki corak warna kehijauan dikombinasikan dengan titik-titik hitam di sekujur tubuhnya. Ditambah lis berwarna kuning pada bagian siripnya menjadikan snack Snackhead terlihat sangat elegan. Siripnya pun dapat terbuka lebar. 4. Chana Stewardy merupakan ikan asli Nepal dan sebagian negara bagian India seperti Arunachal, Pradesh, Asam, Maniput, Megalaya, Tripura, dan Nagaland. Ikan ini juga dapat ditemukan di Bangladesh. Habitat alaminya di perairan sungai perbukitan, tapi dapat juga ditemukan di danau dan kolam. Ukuran cana stuarty dapat tumbuh hingga 25 cm atau sekitar 10 inch. Cana stuarty lebih banyak dijadikan ikan hias dibandingkan dengan ikan konsumsi. Ciri khas cana stuarty memiliki warna biru tua yang menarik hampir mirip dengan cana andau. Perbedaannya mencolok yakni terdapat totol-totol hitam pada sekujur tubuh Chana Steuarty. Chana Steuarty dikenal juga dengan nama Golden Snakehead. 5. Chana Amphibius Chana Amphibius memiliki nama sebutan lain yaitu Borna Snackhead atau Chal Snackhead. Ikan ini termasuk spesies yang sangat langka dan sulit ditemukan. Karena Chana Amphibius merupakan ikan asli yang hanya dapat ditemukan di sungai Chal, Bhutan, India. Ukuran cana amphibius dapat tumbuh hingga 25 cm dan membutuhkan kondisi air yang hangat sekitar 22 hingga 28 derajat celcius. Ciri khas ikan cana amphibius memiliki strip warna merah yang terdapat pada tubuhnya dikombinasikan dengan warna coklat agak kehitaman. Pada bagian siripnya terdapat list warna hitam. Corak warna dan strip merah pada cana amphibius hampir sama dengan cana andrao namun yang membedakan adalah pada warna siripnya di mana cana Andrao memiliki warna biru muda sehingga terlihat lebih cerah. 6. Chana Auranti Pectoralis Chana Auranti Pectoralis merupakan spesies baru dari ikan snakehead ditemukan di perairan Karnapuli, India. Ikan ini baru ditemukan dan dideskripsikan tahun 2016 lalu. loh. Ciri khas cana Auranti Pectoralis memiliki sirip depan yang berwarna oranye terang, dan tidak memiliki spot atau bintik-bintik pada tubuhnya. Berbeda ya dengan cana aurantimakulata. 7. Cana Bipuli Cana Bipuli merupakan spesies snack hat baru dari asam timur laut India. Ikan ini baru diidentifikasi pada tahun 2018 lalu. Ditemukan oleh J. Pravenraj, Aumah, Maulitaran, dan Blehel. Cana Bipuli termasuk ke dalam kelompok dwarf snack hat yang memiliki ukuran maksimal di bawah 25 cm ciriha cana pipuli pada tubuhnya memiliki warna kelabu agak kehijauan pada bagian siripnya berwarna hijau toska terang. 8. Cana bleheri Cana bleheri atau rainbow snakehead merupakan ikan endemik sungai Brahmaputra Assam, India Rainbow snakehead termasuk ikan cana yang colorful warna pada tubuhnya merupakan kombinasi dari warna oranye, biru Coklat dan hitam, ukuran Channa Bleheri dapat tumbuh maksimal 23 cm aja, yang menjadikan ikan ini termasuk ke dalam kelompok dwarf snakehead. Ciri khas Channa Bleheri dapat dilihat dari corak yang ada pada tubuhnya, menyerupai batik dan kombinasi warna biru dan coklat. Pada bagian sirip ekor terdapat motif seperti ikan guppy yang berwarna oranye. Sirip atasnya terdapat list berwarna oranye yang menjadikan ikan ini tidak kalah cantik dari Chana Barca. 9. Chana Brunea Chana Brunea termasuk ikan Chana yang baru-baru ini diidentifikasi pada tahun 2019 lalu. Ikan ini berasal dari Bengal Barat, India. Chana Brunea memiliki kemiripan dengan Chana Bleheri dan Chana Andrau. Hanya saja yang membedakannya terdapat pada corak warna dan motif di tubuh ikan tersebut. Ukuran cana brunea dapat tumbuh 25 cm, dan jika kalian memelihara ikan ini, kamu tidak membutuhkan akuarium yang terlalu besar. Ciri khas cana brunea terdapat pada warna tubuhnya yang didominasi warna coklat kegelapan dan memiliki lis oranye terang pada bagian siripnya. Nah, itulah tadi jenis-jenis ikan cana yang berasal dari India. Untuk part 2, kalian bisa tonton di video selanjutnya atau juga bisa klik link di deskripsi. Semoga informasi yang Mimin sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dukung channel Angler Petahun dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tonton juga video-video lain kali kami. Follow social media kami di Instagram at Kita ketemu lagi setiap Rabu dan Minggu ya.